Ketika kamu melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih. Tak sedikit orang yang putus asa dan akhirnya berhenti berkarya hanya karena tidak ada yang mengapresiasi kerja kerasnya. Tapi jangan bersedih karena hasil tidak akan mengkhianati usaha. Bangunlah pada pagi hari dengan sayap hati yang mengepak dan bersyukurlah atas datangnya satu lembar hari yang penuh dengan kasih, mensyukuri kehayaan yang diberikan Tuhan merupakan salah satu hal yang memang harus kamu lakukan. Salah satunya masih diberikan kesempatan mengubah hidupmu menjadi lebih baik. ubahlah hidupmu hari ini, jangan bertaruh pada masa depan, tetapi bertindaklah sekarang tanpa harus menunda-nunda. saat ingin melakukan yang baik segera kerjakan dan jangan ditunda-tunda karena kalau kamu terus menunda kapan lagi kamu akan memiliki waktu untuk mewujudkan impianmu selama ini kurang bersemangat dan bosan tentu saja sering dialami banyak orang termasuk orang sukses tapi untuk menggapai sebuah kesuksesan kamu harus segera bangkit dan bekerja keras mewujudkan impianmu Jangan pernah pantang menyerah, meski kamu pernah mengalami kegagalan. Seringkali kita merasa harus menemukan jati diri untuk meraih pencapaian hidup. Padahal sejatinya, yang perlu kita lakukan adalah membuat dan merancang diri sesuai dengan kemampuan. Tetap fokus dalam mengembangkan diri dan tidak perlu membanding-bandingkan. Tak ada yang bisa memprediksi kapan kematian akan tiba. Jadi, pikirkan dalam dirimu. Anggap jika setiap hari adalah hari terakhirmu, sehingga kamu menjadi terpacu untuk melakukan yang terbaik. Tetap semangat, kerjakan dan melalak ambil suksesmu hari ini.